Salam, dan semoga harimu menyenangkan, untuk kita semua. Bel sukai, bagikan, dan berlangganan. Dukung channel Tuniel, Pocats. Hari ini, 6 April 2023, adalah Paskah di Norwegia. Liburan hari ini, dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Kamis Putih. Di luar tampak suram, tanpa awan, tanpa hujan, dan tanpa sinar matahari. Salju masih banyak di taman belakang apartemen tempat saya tinggal, di pinggiran kota Norwegia. Saat ini sudah jam 11 siang, dan iklim relatif hangat, 1 derajat Celcius. Aku tiba-tiba teringat almarhum ayahku. Ayah saya, selalu suka memasak po, menurut metode Hanai Paul. Ketika ayah saya masih hidup, dia sering memasak po, pada hari libur, karena pada saat itu ayah saya sedang libur, mengerjakan pekerjaan rumah. Pada hari libur. Saat itu, ayah saya selalu menelepon kami ketika dia selesai memasak po. Ketika saya menghabiskan semangkuk po yang dimasak ayah saya, dia selalu bertanya, apakah enak? Kam? Saya selalu menjawab, hebat. Mulutku berkata begitu, tapi pikiranku membandingkan masakan antara ayah dan ibuku sering dimasak. Saya selalu menyukai masakan dan rasa makanan dari ayah saya, lebih dari masakan ibu saya karena keluarga saya di sisi dalam, yang berasal dari utara. Keluarga ibu saya berasal dari wilayah tengah. Saya menyarankan mereka yang memiliki penyakit, ginjal, kemudian kurangi jumlah garam dalam makanan, atau hidangan asin. Obrolan ringan untuk kalian, ibuku orang Cina, jadi aku makan sangat asin. Saya ingin Pobo memasak dengan cara hanai, seperti biasa ayah saya memasak dan memberi makan kami, ketika dia masih hidup. Aku sangat mencintai ayahku kawan. Pho Hanoi adalah hidangan terkenal Vietnam yang disukai banyak orang. Bisa dikatakan, akan lebih nikmat bila dimasak sendiri di rumah untuk dinikmati keluarga. Daging sapinya manis dan bergizi, mienya kenyal dan kenyal, serta kuahnya yang kaya, selaras dengan aroma berbagai jenis bumbu dan jamu. Omong-omong, saya sudah lapar, jangan menunggu terlalu lama, ayo ke dapur untuk melakukannya sekarang. Inilah cara memasak po daging sapi yang lezat di Hanoi dengan kaldu yang kaya. Harus dikatakan bahwa po adalah hidangan yang enak, tetapi pengolahannya cukup sederhana. Hari ini saya share cara memasak po sederhana ini dan ayo langsung ke dapur untuk membuatnya. Pertama, saya berikan bagian daftar isi. 1. Memperkenalkan sup mie daging sapi Hanoi. 2. Bandingkan sup mie daging sapi Hanoi dan sup mie daging sapi Nam Din. Tiga, petunjuk cara memasak sup mie daging sapi, standar Hanai. Cara memasak Hanai Po dengan paket bumbu. Empat, rahasia memasak sup mie daging sapi Hanai, enak dan kaya. Satu, memperkenalkan sup mie daging sapi Hanai. Sup mie daging sapi Hanai pertama kali muncul dari masa kolonial Perancis. Po Hanai dikenal dengan bentuk beban Po. Vendor Po berjalan-jalan dengan suara bergema di jalan-jalan kecil. Itu menjadi keindahan Tua Hatan pada waktu itu. Saat ini, meski beban Po sudah tidak ada lagi, Hanoi Po masih memiliki nilainya. Hanoi Po, dibedakan dengan kuahnya yang manis, bening, dan kaya. Berkat direbus dari tulang sapi, dimakan dengan mie yang kenyal, ditambah sedikit daun bawang, cuka cabai, sayuran hijau, makan sekali, Anda tidak akan pernah mampu melupakan. 2. Bandingkan sup mie daging sapi Hanoi dan sup mie daging sapi namdin. Sup mie daging sapi namdin di permukaan mungkin sulit dibedakan dengan sup mie daging sapi hanai. Namun, jika Anda mencoba bumbunya, Anda akan langsung menemukan mie kuah daging sapi namdin. Kuahnya jauh lebih gelap, karena dibumbui dengan kecap ikan. Dan kuah Po akan lebih bening, rasanya juga bar, dan sedikit lemak. Mie hanepo tipis dan lembut. Namun saat terkena air mendidih, mie masih keras, tapi tidak hancur. Sedangkan untuk mie kuah nam din akan lebih besar, dengan ketebalan sedang, dilapisi dan dipotong dengan tangan, sehingga mienya jauh lebih besar daripada mie Hanoi yang diiris dengan mesin. 3. Petunjuk Cara Memasak sup Mie Daging Sapi, Standar Hanoi Cara Memasak Hanoi Po dengan Paket Bumbu Persiapan, 50 menit Pemrosesan, 120 menit untuk 4-5 orang. Bahan untuk memasak Hanoi Po dengan paket bumbu. 1 kg tulang sapi. 150 g daging giling sapi. 150 g daging sapi fillet. 1 bawang bombay. 1 bungkus bumbu, masak sop mie sapi. Bubuk jahe. Bumbu, kecap ikan, gula batu, garam, merica. Langkah 1. Siapkan bahan. Anda mencuci 1 kg tulang sapi dalam larutan garam dan cuka untuk menghilangkan bau. Setelah itu, Anda masukkan ke dalam panci berisi air, dan tambahkan 2 gram bubuk jahe. Tunggu 5 menit hingga mendidih, dan bilas kembali dengan air dingin. Langkah 2, Masak Kaldu. Masukkan ke dalam panci berisi 2 liter air. Masukkan tulang yang sudah direbus, dan didihkan dengan api kecil. Selama 2 jam, ingat untuk membuang buih di permukaan. Biarkan air benar-benar dingin, lalu masukkan ke dalam panci satu bungkus sup mie sapi, 150 gram daging bertabur daging sapi, dan tambahkan 300 ml air. Lanjutkan mendidih selama satu jam. Lalu, angkat semuanya, bumbui masing-masing dengan 2,5 sendok teh gula batu, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok teh kecap ikan. Setelah daging sapi dingin, potong daging menjadi irisan tipis. Sedangkan untuk daging sapi, Anda potong tipis-tipis untuk dimakan. Aduk Mipo melalui air mendidih, lalu angkat ke mangkuk. Kemudian, taruh di atas daging sapi, irisan daging sapi, kepala bawang, irisan bawang. Terakhir, tuangkan di atas kaldu yang mendidih. Itu saja, Anda bisa menikmati pohanai. Langkah 3, Produk Jadi saat Anda tidak punya banyak waktu untuk memasak semangkuk poh, memasak poh hana dengan bumbu adalah pilihan terbaik. Poh dimasak dengan cepat, dan dengan langkah yang lebih sedikit, dan tetap enak, penuh rasa, seperti poh aslinya. Menikmati Rasa pohnya harum, menggugah selera, dagingnya agak empuk, kuahnya manis dan enak, disajikan dengan bumbu, dan saus celup. Rahasia memasak sup mie daging sapi hana yang lezat. Rahasia kuah kaldu yang enak adalah dengan merebus iga sapi, buntut sapi, atau tulang sapi. Agar kuahnya lebih alami, Anda bisa memasukkan potongan tebu untuk menciptakan rasa manis alami tidak keras. Daging dan urat di sekitar tulang sebaiknya jangan disaring terlalu hati-hati karena akan kehilangan rasa manis alaminya. Tulang tubular seringkali memiliki bau yang tidak sedap, jadi Anda harus menghilangkan baunya secara menyeluruh, agar tidak tercium baunya, dan membuatnya dalam kaldu. Sup mie daging sapi Hanoi akan kehilangan rasa khasnya, tanpa bumbu seperti kayu manis, adas manis, kapulaga, DLL. Semoga dengan sharing dari S1MCHI pronunciation Undoneals Podcast ini dapat membantu Anda sukses membuat Hanoi pot tradisional yang lezat untuk menghibur keluarga dan orang tersayang. Untuk informasi lebih detail tentang cara membuat kue Asia atau Eropa, Silakan tinggalkan informasi Anda di tombol daftar di bawah ini untuk dukungan konsultasi gratis. Terima kasih telah mendengarkan dan mengikuti podcast S1MCHI Pronunciation Donials ini. Saya berharap untuk mendengar dari Anda video berikutnya. Dengan keinginan terbaik. Podcast S1MCHI Pronunciation Donials Pada 6 April 2023. 3.